Sampai kapan sih begini terus. Panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat perkantoran dan industri di tengah situasi pandemi sudah diterbitkan pemerintah. Ini tandanya, Indonesia Selanjutnya kami akan mengajak Anda Untuk mengenal istilah The New Normal Tatanan, normal baru Yang Hey, semua nonton Hiburan kok isinya semua New Normal sih Marta, coba ada kamu dari sisiku saat ini. Aku, aku, aku bahkan tidak bisa melihatmu pergi dari dunia ini. <tnah> <tnah> <tnah> <tah> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Hmm. Covid-19 di Indonesia Sudah melampaui Tiongkok Kok oh, kasusnya makin meningkat sih? Pancur kok Indonesia lama ini angka kematian tertinggi Sejak wabah ini dinyatakan masuk tanah air Pada Maret lalu yaitu Indonesia memecahkan rekor angka kematian tertinggi Sejak wabah Corona diumumkan Dua nah. Maret lalu 102 akan kiberkan nasib mereka sama seperti Kasus positif yang Konfirmasi positif yang kita temukan Pagi, Pak. Saya mau pesan materinya satu dus ya, Pak. Iya, tolong kirimin ke Pantai Asuhan.